Sama gue, Satrio Prastiawan And welcome to Rio Satrio 6, guys Selamat malam, guys Selamat menikmati hidup kalian yang penuh dengan arti, guys Kita akan reaction video lagi, ya Kemarin kan kita udah reaction video Sama challenge untuk diri kita sendiri Yaitu, kita nggak boleh marah sama video ini Dan nah, sekarang kita akan reaction videonya Youtuber Gaming, guys Yaitu, Milihia Kita akan reaction videonya Milihia dan ini masih trending guys eh, Siapa yang nggak tahu Milih ya? Milih ya sih Youtuber gaming yang mengandalkan visual Tanpa memperlihatkan dianya Cuma berekspresi ketika dia bermain game gitu loh Tapi dia trending Videonya selalu trending loh Gak usah basa-basi lagi kita akan mulai Oh iya sebelum kalian nonton video ini ya guys ya Aku sarankan kalian untuk subscribe channel Rio Satrio ya guys ya Supaya Rio Satrio terus membuat konten ya untuk menghibur kalian guys dan jangan lupa support terus ya Rio Satrio dengan subscribe, like, comment dan share video ini ke semua teman teman, teman, -teman kalian. Bantu sampai satu juta subscriber tahun ini guys. Buat Mulai reaction videonya milih ya. gimana, <tuh> man? Let's go. gak Ini milih ya lagi ini ages ya main game zombie guys ya namanya kalau nggak salah itu game apa gitu ya Ini game zombinya hampir mirip kayak Left 4 Dead sih, atau enggak The Dead Island ya? Yeah. Oh ya recruit petaran normal oh normal hmm. oh, oh dia lagi perang-perang <tuk> ya tidak <laughs> Similia yang bilang lamar aja itu. Wih, tangannya masuk cuy. Hahaha. <laughs> Ini lagi gabut nih, mereka nih. Tuh, tuh, tuh, main pisau. Tuh, tuh, aduh, lo segabut gitu ya, media ya, ya? Aduh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh. gabut banget ya? Tuh, oh, di kapal, di kapal. aduh umnya belum terpasang udah ada yang terbang nggak tahu udah udah versi kocaknya ini guys serius udah kocak banget nih oke ini masih dari awal serius ya awal Keburu-keburu-keburu Wih, an anjim Anjim-anjim Aku anjim. wengilil Bangka <sutuk> di belakang Wih, anjim banget milih ya <thankful> Temen laknat nyok Wih, uh, sumpah laknat banget nih Cok Akin <a> <sel> Oh. <laughs> temen lagnat sumpah serius, Milya lagnat banget ya, loh sumpah di Oke, ya. okay. dia udah di safe room ya. Biasanya di live update juga ada safe room guys, kayak gini guys. Sambil nunggu apa teman-temannya nanti kalau udah selesai kan nunggu semua. Aku mau buka pintu ada apa depan gue Konyol konyol. <tik> Reel, reel, reel, reel, hahaha reel, reel, reel, reel, reel, reel, reel, reel, reel, reel, reel, reel, reel, reel, reel, reel, reel, reel, reel, reel, Wah ini sumpah nih, definisi pemain-pemain laknat nih guys. Pemain apa mengorbankan pengor, teman-teman sendiri gitu. <tuh. hansion> ini ini kan pemainnya ini kayak menari di atas penderitaan orang. Wah, gua di api unggun sambil dengerin lagu nyanyi pancet. <tuh> Heeh. Hmm. Sini nih, doin nih, nah, kagak lo di api unggun. Anjir. <tuh -tsuk> <tuh -tsuk> <tuh -tsuk> Tapi agak gimana gitu datang-datang seleher gak tuh, tapi kambiran, <laughs> tapi kambiran. <laughs> <laughs> Saatnya aku putar lagu buat kaulah muda yang belum tobat. Lagu apa nih? Lagu, lagu apa nih apa? Lagu apa? Lagi jadul itu. Nah, malah bisa lagunya itu. <sukur> lagu lagunya Azab. dari suaranya... itu, itu tuh. Breaker. Oke. Okay. <tuk> <tuk> oh, media itu di... tuh. tuh, tuh. Bego banget, Belia. Bego, bego dah, bego. <laughs> Or the healing where everyone's carried? Oke, oke. Gas, everyone's carried the birds. <laughs> ini ya guys ya untuk kalian ya para gaming ya yang main sama temennya usahakan punya temen itu jangan laknat banget sumpah gak ada, ada akhlak nih semua aduh aduh aku gak ya. sengaja lompat sini, Jal, sorry Jal mantap sorry Jal sengaja sengaja sengaja sengaja jangan sorry sorry for now <laughs> ada pesan kita. boys. Dor. <laughs> Sini berjalan. Kita milia Benz tolong. Halo. 간간간간 Ada il. Abu Oi ah sedih sedih mampus special zombie mampus masuk sini Mancan nih mancan mancane, sumpah, <laughs> sumpah, gue kalau misalnya punya teman main game kayak mancan nih sumpah, gue banting, lupa <laughs> gua banting, PC gue, langsung gue, manca lo ngentit loh, lo anjing, Kartu gratis tuh di mana kartu entop, entop, entop, entop, entop, entop, Itu entop, entop, entop, entop, entop, lagi buka, buka Bukan aku. Aku di bawah, aku di bawah, aku di bawah. Tak Kamu menit. Terus, Aku Waduh. Ah. Thank you. Habis <laughs> <laughs> <laughs> ditangkap terus dikelar hapus. <laughs> Oke sekian nonton videonya reaksi dari video Milia gimana seru nggak guys seru banget lah bagi yang pecinta gaming itulah reaksi dari si Milia milianya guys oke aduh sumpah banget lo punya temen kayak gitu ya ketika main game ya tiba-tiba aja lo main game lo dikasih kayak semacam ya Ngorbanin gitu lah Jadiin tumbal gitu Gimana perasaan lo Sumpah milih ya Sumpah Serius Gue punya temen kayak gitu Sumpah ada Lo ngopit Ketemuan lo gue Siap lo ya Gue jadiin Rempeyek lo Yaudah thank you sudah nonton video ini Sampai habis Semoga ini bisa menghibur kalian Ya guys ya Thank you Dan mohon maaf Kalau misalnya video ini Uh, bisa dikatakan garing, bisa dikatakan agak membosankan, gimana? Gue berusaha, ber berusaha maksimalkan video gue ya guys ya, untuk membuat apa konten yang menghibur kalian guys. Gue sempat sepetin waktu untuk membuat konten guys, gitu lo guys, untuk demi kalian gitu loh. Ya kalau misalnya gue agak bikin konten demi kalian ya buat apa gitu loh? Gue bikin konten, mendingan gue, mendingan jualan kak atau gimana bisnis apakah gitu? Ya itulah. Yaudah, thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua teman, -teman kalian. Bantu tahun ini mencapai satu juta subscriber, guys. Oke, yaudah, gue Satrio Prakyawan, Pamit undut diri, see you next time Video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saranghae.